Subawa saya di dalam luka Tak bisa sayang saya hati susah Jika memang hati subuh bukan sapunya punya Jangan kalau ada dia Dengar sayang ini saya pun menyesali. Kenapa dulu kau pernah saya kenali saya terdiam sesali yang saya pilih Sakiti Salah berjuang, kini hilang, Semua terbuang, susah bilang, Semua deng ego, kau lupakan janji Begitu cepat, sanama kau ganti Kini kau pergi, dia kau pilih Rakan kembali, secepat malam berganti sangat berharap, tapi terpasti Luka kau beri, kini sedih Jujur saya harap semua Kan sama seperti, di dalam mimpi Namun, hanyalah luka temani Karena ego, terus dampingin Jujur saya lelah semua Rasa yang kini kau bagi ke dia Biar sa bawa hati yang kini terluka yeah. Di balik senyum terindah saya Berujung sakit dan terganti perih Lupa setia, kau bahagia Senyum saya agar berceria ceria ku tutupi dia di balik sah saja di tempat sandar Saat kau rasa gelisah Dan itu pun saya jiwa dan raga kau siksa Makin tersiksa terhimpun berapa besar rasa sabar namun ku anggap biasa jika sutra lagi ingin bersama coba ku jujur setetes air mata tercucur rasa cinta ini sutralih sa akan pergi obat di luka dan mungkin mau kembali menyatu di dalam luka tara bisa Sayang saat di susah Kenapa dulu kau pernah saya saat terdiam sesali yang sa pilih kau beri luka di hati dan saat tersakiti. Lupa janji yang pernah tong buat cinta su hancur begitu cepat. Sekarang rindu mau taruh di mana? Ketika saya sadar kau sudah tiada, mungkin deng dia kau lebih bahagia. Jujur nih hati sangat terluka. Papa semua susirna Hancur terbawa waktu yang lama Orang ketiga jadi penghalang Tumpuk kisah yang indah terbayang Taruh harapan namun suhilang Hejar deng hati namun Kan bisa untuk bersama rasa sesat kini mulai menjamak. kini semua sutra sama tinggal sekenang kisah yang lama bahagia suhilang jika ada dia cokok bilang beribu rasa percuma kau puang kini menyesal dengan satu uang orang ketiga subawa semua akhiri rasa antara tunggu kini sutra semilik milik seutuhnya cinta yang indah bukan sapunya Kini hati sudah datang ke ka peletraus, kau datang lagi mau balik karena kau hanya pembawa derita. Sesal sepikul hati yang cinta, sayang kau dengar satu saminta. Begini menjauh terpakai etika, sampun tersadar ketika lahir dan muncul orang ketiga. Kau subawas di dalam luka tak bisa sayang saat susah Ku menyesali Kenapa dulu Kau pernah sa kenali Sa terdiam Sesali yang sa pilih Kau beri luka di hati Dan saat tersakiti